beberapa nabi memang kaya tuh nabi sulaiman nabi kaya beli hewan onta 300 ekor kambing 1000 dagingnya habis dibagiin fakir miskin unta 300 kambing 1000 belum pernah kita dengar konglomerat kita korban sapi 300 belum atau juga kurus tiga ratus kambing seribu disembelih dagingnya habis dibagiin fakir miskin malaikat memuji manusia kagum bukan main Ibrahim ini kaya berani kalau miskin berani umum kepepet kaya berani sekalinya membeli hewan onta tiga ratus kambing seribu dikagumi malaikat dipuji manusia timbul sifat manusiawi beliau ah, kalau onta 300, kambing 1000 mah kecil jangan onta, jangan kambing andai kata saya punya anak sekalipun diperintahkan untuk disembeli akan saya sembeli untuk mendekatkan diri kepada Allah itu keluar, tu ucapan kenapa? waktu itu beliau belum punya anak jadi ngomongnya enak tuh biasa bahasa kampanye <tik> <tik> saya mau potong ceritanya setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar <tik> ketika Ismail sudah pandai usaha sedang lucu-lucunya anak sebiji mata wayang sedang lucu-lucunya dalam tidurnya beliau melihat perintah turun. Ya Ibrahim Uffi bin Ibrahim bayar nazarmu. Nazar apa saya? Dulu ngomong apa inget nggak? Jangan unta, jangan kambing, anak pun akan saya sembelih. Laksanakan omonganmu. Sembelih anakmu. Paginya dipikirin. Ini semalam perintah Allah, pebizikan setan. Kalau bisikan setan jelas amat. Kalau perintah Allah kebangatan amat. Anak satu-satunya suruh potong nenek-nenek kayak -nenek yang tuaan. <guruh> Maaf naik bercanda. tiga malam berturut-turut turun perintah itu yakinlah Ibrahim ini perintah Allah. Pagi-pagi Hajar saya, Bang. Ismail sudah mandi? Sudah, Bang. Kasih pakaian yang bagus. Mau dibawa ke mana, Bang? Mau dibawa ke mana, Bang? Kondangan. Berangkatlah anak dan bapak -bapa, dilepas pandangan mata sang ibu. Saat itu iblis repot. Kapan dan dimanapun saja, kalau ada orang mau taat, ada orang mau ibadah, iblis repot. Gila ini. Anak sendiri mau dipotong, kalau orang tiap orang imannya begini, sepi nerakan. Ini harus digagalkan Harus digagalkan ini. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim mau kemana kamu? Ke Jabal Kurban bukit, mau ngapain? nyembeli anak saya, kenapa kau sembelih perintah Allah, oh jangan Allah sentimen sama ente dia gak pengen ente punya keturunan, makanya disuruh potong jangan, jangan, saya mah kasih tahu nih kita kan CS ini kalau saya Qur'annya wa inni lakum minan nasihin saya kasih saran yang bagus jangan, jangan dilaksanakan ini perintah Allah iblis, nggak ada urusan sama kamu. Minggir. Suami mantep iblis mikir lagi, lewat bininya nih kali ini bisa digagalin. Biasakan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya. Nih bisa nih digoda nih. Datang iblis kepada siti hajar. Hajar, kamu tahu mau dibawa ke anakmu sama suamimu? Gak tahu katanya mau kondangan kamu dibohongin mana ada orang kondangan bawa tambang sama pisau anakmu mau disembeli lah kok tegel-tegel itu kok sampai hati jembeli anaknya sendiri katanya perintah Tuhannya Allah. Perintah, Allah perintah Allah? perintah Allah Iblis kalau memang ini perintah Allah jangankan cuma anakku Ismail aku ibunya mau ikut disembeli gak ada urusan sama kamu minggir! Iblis iblisnya lebih gila dari lakinya nih, malah mau ikut minta dipotong sekalian. Dikira perempuan imannya lemah malah mantep. Suami mantep, istri mantep, tinggal satu harapannya lewat Ismail kecil nih. namanya juga ABG nih, anak warung gede nih, gampang nih, nih Datang iblis kepada Ismail. Ismail, ya om. Namanya Om Iblis <laughs> Kamu tahu mau dibawa ke mana sama bapakmu Gak tahu Kamu mau disembeli Disembeli Disembeli Kau sebi hati bapak nyembeli saya Katanya perintah Allah Tuhanmu itu Perintah Allah Perintah Allah. Kalau perintah Allah itu Iblis Zahir batin saya siap Zahir batin saya ikhlas ada urusan sama kamu Iblis Minggir Iblis mau ngomong lagi Ismail kecil ngambil kerikil. Izhab ya la'in, pergi laknat terkutuk kamu. Itu yang disimbolkan ngelontar tuh yajiah. Itu simbol permusuhan abadi manusia sama iblis. Di Mina, iblis kita sambitin sampai pancoran tetap kita musuhin. Ini kan jamaah haji kita di doang gemes banget ngelontarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar gue ada kerikil, sendal ngelontar setan selesai haji, selesai pulang ke tanah air, pulang sampai di Jakarta, ditemenin lagi setan itu setan nyengir dong lu kemarin nyamitin gue, bohong-bohongan lu sekarang bertemen lagi simbol permusuhan abadi manusia dengan iblis Perintah dilaksanakan, Ismail diganti seekor kambing kibas, dan baru karunia lagi seorang putra yang bernama Ishak. Artinya apa? Enggak pernah rugi orang yang mau berkorban. Enggak pernah rugi orang yang mau berkorban.